Ini Indonesia, guys. Nah, sengaja kita gas. Ini okay, kewel apa ya? ambil ini. Eh, spin cepat, spin cepat. Kita pakai ya. Next dan tablet langsung. Kita ambil konsumen. Yes. semoga dikasih lah. Ya. Semoga dikasih, ya. huh. aku. Anjing enggak mau kali ya, tadi udah. Uh, hijau tupat anjing. Nah, si kuah semoga ngasih pagi-pagi. Terus, hai, ini ada otaknya, guys. Nice, anjing. Nah, nah. bunyi ih anjir ya dong wampir alis banyak keluar kalian juga ya, adalah jarak kedua komunikasi. Tugas lagi lah, kita ada Semoga mau, semoga mau kedua ya, skater kedua kita bisa. Berikan, kontol, kontol. Nah, bukan enggak ah Hai, hai, hai, kena ih aku beli lagi hai, hai, hai, hai, tolong Nah, hai, hai, Nah, kuning kuning hai, kuning. kuning hai, nah. okay mau tanggung next man guys mantep. Dan lagi, lagi, lagi Nah ini dia. Der ini satu lagi. nah is anjing anjing Di tolong di sini jepretkan Diperken di sini nah gitulah. Ini contoh Uh guys nontok ali Oke. Okay. Di sini Thailand guys, kita men Thailand. Next, Cheap Thailand guys. Oke, okay, kita terus. sama versi versinya Thailand Nah ayo, ayo. Ah, mantep Nih Ah mantap anjing dan nah. Ini dia versi Thailand guys, enggak sia-sia mesin guys, nggak sia-sia mesin Thailand guys. Jadi okay. manteman-manteman teman-teman, cincin lagi tolong cincin, ah mantap. NX dam 700 guys 761 lagi-lagi-lagi kasih kita ya. nah si anjing piala dunia satu lagi Ini yang baik, kita di maju kita, kita mau lihat di dalam versi Thailand dan Indonesia. balik Indonesia Thailand. Nah, sama Kita mau lihat mana? Ayo. depan nah. nah nah bagus sekali biru next ayo udah padam nah teman-teman-teman tad -teman -teman. ayo ayo ayo ayo keseti telang serius. Seenter baik. Ayo ayo. Dam. Anjing enggak mau kena. Lagi gua ya berarti. Hijau. Next, nice. teman-teman. Mantap speaker kan nah itu dia guys emang cuma save Thailand guys buat nah, teman-teman saya Thailand ya save Thailand oke okay. nah ini aku perbandingan guys ya, yes. ini perbandingan itu bisa ke Thailand antara guys Thailand dari Next, kita banter guys. Yep. Nah. Lagi. Nah, ini biar lagi ini ya, is harimbing gak mau satu lagi sih, siapa nama itu, mes, jam, jess, apa apa apa, lagi lagi lagi lagi lagi, tetap semangat si jeus pagi-pagi ini perbedaannya, guys versi Indonesia Lentai lebih lebih Thailand sih nih hmm. di lihat kan sebelum Thailand guys. versi Thailand itulah perbandingan di dalam sekitar next jam Hai iya yes. sampai sini saja oke okay.